yang kedua oksinin kuwi wel ka mampu menahan amarah iso ngempetkan nepsun gak gampang ngamuk punya kesabaran ibu bapak berbuat baik kepada orang lain harus sabar kadang-kadang gak dimatur suwini gitu. kadang-kadang sing ditulung malah nlarak ke hati. yes sir mulai kudu sabar bu ngadepi uang ini kudu ake sabar jeningan ngadepi anak ini kudu ake syukurin apa ake sabarin sabarin jawab tau yaa jeningan ngadepi tonggoknya ake syukurin apa ake sabarin ibu ibu jeningan ngadepi bojo ake syukurin apa ake sabarin lebih sering dipuaskan atau dikecewakan hanya orang sabar bubrah orang yang disikapi baik itu ada tiga macam di mana mana berbuat baik kepada orang lain respon yang diterima selalu ada tiga. Nek Quran gambar ke onok singgol limulinafsi onok sing muktahsud onok sing, mu no sing sabi kumbil koiroti biinilah doli molli nafsih menganiaya diri sendiri di api orang gelem bales ngapi'i ditulung orang gelem bales nulung dibantu orang gelem bales bantu ngomong-ngomong saya ngomong-ngomong itu? yaaah katah ngomong jumlahnya itu udah teka kok wangnya aku ngerti, wangnya nggak ngomong ireng. Ono sih mau ketasit tengah-tengah, tengah-tengah niku saling, batu ditulung ya gak bales nulung, batu di Rewangi ya gak bales Rewang, batu di BCI yuk ya bales BCI, niku imbang, ditulung sepi san yang bales nulung sepi imbang, di BCI sak meni di BCI sak meni oleh ya bales BCI sak mono, imbang niki mau tasyid, Ono oh paling api sabi kumbil khaira tibi inilah cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah ditulung supisannya balik ke tikel-tikel bu dihapihi supisannya ngapih ira karuan, cepet-cepetan konten konten ini ku tapi jarang contohnya sendiri alah rauh sang ngacung kotong kamu ngunung beli kok ngacung nah, ini ku ya imbang eh dalam keluarga kita kayak contoh. Gitu, Tingsa bikumpil khairah tibi inilah tepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Lihat dia api sebisan balesnya tikel-tikel. di ku wong tua. Wong tua api, anak. Uh, leh bales nonggannya anak. Turah-turah. Gak Apalagi ibu kepada anak. Kasih sayangnya tiada duanya di dunia ini. Kasih sayang ibu kepada anak. Tak terhingga sepanjang terus hanya memberi, kembali, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya ibu tenang-anak ibu panceng tenok hanya memberi tak harap kembali perauna ibu keharap-harap balasan ke anak-anak ungkapan Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang, galah kedawat, kilan. Halo? Makanya paling seneng nih kok anak yang uang tua. Paling seneng anak Maringi Siti, uang tua yang bales okei okay Contoh Contohnya bodoh, lebaran anake merantau kerja luar kota anusin yang Bali onusin yang Jakarta terus mudik, mudiknyang wong tuane paling wong tuane digawake gula rong kilo minyak sak kilo roti kering sak kaleng cilik ambek duit pada klop, rong at sewu kek no wong tuane anak en 63 kabeh Wewe tekan nang mbah hidangan. Wong tuane wis teker, le, anak nem disangoni karo mbae, satu 100 100 padahal nengke iki 600 berarti piro? Bali nang Bali nang mobil kebak. Apa sing ora dilebokke? Berasa ketane gawak, no ayo, degan sak kelopo nih gawak no nongko sak tewele gawak no, gureng gawak no, jeruk gawak no pokoknya sak kelopo belusek belusek belusek belusek belusek anaknya gragas pisang anaknya kucing cili aja cangking kok no. bareng anaknya wis bualik gue nang terasi omah lenger-lenger alhamdulillah rampok wis minggat Uang tua orang apa? Tiap ini anak dibalas anak. Pulangnya dengkur aniku, perintahnya anak diperintah bagus sih uang tua. Orang ono perintah uang tua kan bagus anak. Soalnya apa? Eh uang tua nang anak orang usah diperintah, otomatis bagus sih. Cemristah udah, dia anak tau udah di uang tua, kerasa geng ke Muhammad. Allah swt. Lainek muktazir hubungan sedengan, hubungan saling, tolong menolong, bantu membantu suami istri. Kalau suami sayang, istri sayang. Kalau istri sayang, suami sayang. Bapak, kenapa servis istri kurang memuaskan? Ya karena pelayanan bapak kurang memuaskan. Ibu juga begitu, kalau ibu pengen bapak luar biasa sama ibu, ibu harus luar biasa sama bapak. Bapak pengen dimasak enak, belanjani sehengake. Belanjani rongkulohnya wujan luk sate. Masa cepet wujan diiris iris disujui. Bapak kalau pengen punya istri yang cantik, nasi hak untuk berhias. Nukoknya make up, jengar larang mau keren paruti kubur-kubur kira pengen bojunya ayu nah sehingga itu dikonangan waduh ya no, ayu sehingga bingon karo sehingga nangon <Evangelos> <Lengitos> pengen punya istri yang pinter ya kasih ilmu pak dipimpin pengen punya istri sholihah didik agama yang bener itu duimba Tunggu pura, uang lanang nih. lanang kadang nggak taruh ke aku kecium biar nggak tertarik karo Wong lanang. Halo, dilanjut loh Wong Uang lanang nih ngomongnya apik sing wedok. api apik kok. Ini Wong lanang ngomongannya rambina sing wedok. Ini orang benar. Biasanya li Wong lanang ngomong apik. Oke, tegurannya ya apa Apoto mas aku ngurung iso nyenang ke sampeyan aku ya pengen juga bahagia sama sampeyan tapi ngurung iso taman yang sabar ya jadi bujuku, bujoku jadi sama mas, orang usah ngono toh mas taman yang ngonoku tambah hatiku berodok apin. aku aku lorah mikir ngono-ngono kuwi mas aku jadi bujuk sampeyan wih seneng kok kok itu sampeyan waras saman ngelem ngerabi aku, aku syukuran kok mas Bom sama nak lem aku lo terusin kalu karu aku sopot mas. Entah begini, nggak anak ngomong aneh orang gendang sengit orang gendang deh. Pikir pikir aku udah dibujuk mungkin salah. Nggak usah mau nuswainnya kau rata ngerasa nuyem rata ngerasa nurep seneng. Salah kok aku udah dibujuk. Mama ngapa? Mama ngapa? Beli nana apa? Beli Rumah sama aku yang kesenangan dari kujungmu. Aku yang ngempet, Pak. Ngempet yang mana yang mini tak empat tak kuat-kuat. No, aku ya jauh saking aneh. nyawang rupamu yo sawanen Nenek, hai, malah nejojo, lesenggoli muli nafsi, kuya anak anak nyambung tua itu suka nggak tahu diri, nggak tahu balas bu, di suka menyakitkan hati, kadang hubungannya itu malah ya allah wong tuane api anak elek, coyok so, bertepuk sebelah, air susu dibalas air, ditulung malah Dikeyatin rokok Kau yang mulai kau yang Kau yang berjanji kau yang Ya nasib ya nasib Mengapa begini Baru pertama bercinta, oh, bercinta ya? Sudah menderita ngopil ngonuhi, ngolah ini orang tua nanti nanti barep balasan balesan yang anak kecewa ngapuntin, ngapuntin kadang anak dia pikir karuan balasan yang gelak ke hati Aja libu usama ini saya anak lanang di gadam harapan masa depan mikul semikul duur mendengjeruh mengharumkan nama orang tua ngeenak ke mulia ke wong tua sepuh diragati sekolah mulai cilik nanti jadi sarjana wis ganti pegawai untuk kerjaan gajine gede terus nikah dewe rumah tangga dewe kira-kira anak lanang ini lebih ganti karo mboe apa karo buju <tipan> nah, ah. loe menteng ke mboe apa bojone bojone mpapa mboe karo bojone kok tukaran padu nungbelani mboe apa mbelani bojone bojone tapi mpapa mboe dolan yang omahe kerasan seneng bareng tok suulan bojone grundel ceng diulah bojone apa mboe bojone ya, mulanya yang nomor lo kuduh walafina na'aninnas mudah memaafkan orang lain jadi pemaaf jangan jadi pendendam ceng wes yo ceng rampung yo ceng mari yo ceng bar yo duren duren roti bien bien saiki yang lalu biarlah oh jo sampai ure pun duwe kamus duwe prinsip tiada maaf bagimu dadio godong mah nyewek dadio banyu mah nyawuk dadio unde-unde moh ngempelok urib moh delopo wih ati meng siji dikebaki musuh abot urib moh wih dijawab kapan ora dijawab mah neruske aku ini tasik sekawan loh yang berenggulot rambut cukup bora waktu, wih asyik gak ada musuh nopeng buatin yaaa kakai situ yaaa kakai sehingga gara-gara warisan norapodo kacik kakek ni niko sampun rukun nopo dereng Ayo ayo, karo tanggane gara-gara becek balik eo imbang niko kok, sampun rukun nopo dereng yaaa ala kudung hijau karo kudung biru gileh Mesti, konon, monster-koster kotekohano, obat dereng, burung, hari ibu merotol, sabun rukun, obat dereng, 95 persen, menantu perempuan gak bisa hidup serumah dengan ibu mertua tanpa konflik batik, mesti yang masalah. Lha mantu neko pasar kok anggur merah buane rada dikei kok. Ora tuwa rada dikei kok ketok putune mangan telap telap bae ngerti nduk kok mangan anggur merah nduk buke kok pasar kok doh. Tumbas anggur merah enak doh akeh nduk nek tumbas akeh doh tapi disimpenno poko kas. Tek keling etae tau katae. Oh. kalau zaman kudu gede pangakurane jembar dadane lembah manae mudrohati ini harus jadi pemaaf kalau zaman huruf uripe kumpul karu wong ora Karo malaikat uang, wong mesti duwe salam duwe lali al insan maka lurkotak wanisyan gini apa kaman le pengen bojo singgara una salah eh ya cunggul le bojo wong ya gedebok witalah tenono pengen moro tua sengeran gue salah yujung gue lih moro tua uang tuh, lu gua pengen eh. konggo sengera ono salah yujung tangganan karo uang bena ngurip ono tengah hororok -horo, ono jadi ketua suku blekok ngurip kumpul karo uang mesti ono salah eee eh, ono lalineee halo leono <SILENCIO> seng salah ayo dibenerke. bener leono lali ayo dilengke nek jari wong meriki di kandani. bu <SILENCIO> jenengan le enten tanggane seng salah seng elek ngotini kok jenengan kandani apa jenengan kandak-kandak ke kalau ngomong ngelarake hatimu mau ngomongi apa mau ngomong-ngomong ke? ngomong ke ngomongin nambah ganjaran apa nambah dosa? nambah sedulur apa nambah satu? satu rampung rambung apa nambah doang? tapi hatimu lega kan? ya ngomong balane setan mbiyen lek ngandhake marang tonggo karo petan saiki luwih canggih lewat HP ngestatus status di-share ngestatus status di-share ngestatus status di-share wong sak dicurhati kabeh perkara becek balik ora imbang sak donya dicurhati kabeh ya tau eh hmm, ana hmm, sen mikir Nanti dilarani tanggo betul? Tanggo di bebek sama nor atau tiga indo, oke? Tapi telem berbinong no teras. Tanggo <Suk�an> nunea Timor, Jember, Ratu Pipang, Lurani, Kubra nguri bermasyarakat ini, nguri kumpul karu guam kok? Eh, mau <mandatory> <Suk> paham <aproximadamente> bohong orang? kalau ini diatur aja rumong bener dewi aja rumong so dewi itu namanya nyalah-nyalah keee misalnya maraknya bubrah aku Dewi itu diwe kelompok organisasi rumong paling bener liane disalah-salah keee yesin disalah keee para ulama, para kiai dia kualat donya akhirat keee kalau habib disalah-salah keee kualat donya akhirat keee habib keturunan rasulullah kalau buat larak keee ini gue sama dengan menyakitkan hati Rasulullah aku tidak bisa melebus warga nih, gak melalui baik, kalau habib kayak itu jenengi kanjeng Nabi woi hey! <tuk> anjel <Annylo. tuk> woi gara-gara media sosial serakaruh karun -karu hubungan aku menaiki menjelang tahun politik pesen tentang jenengan boleh beda pilihan tapi wajib tetap menjaga persaudaraan Namanya politik, ini kok pol polan itik, itik, itik, itik, <weh>, eh, gara gara itik, itik, presiden itik, itik, keran itik, itik, itik, itik, karo itik, itik, itik, itik, nang rumah sakit ya, itik, itik, karo presiden terakut <tuk> itik, <nil>, itu, itik, itik, itik, oma oh, direwangi diajarkan kerukunan kit ini kumpule karo menungsong Gone salah gone lali, nek salah dibenerke, nek lali dielingke. Cara wong kene digandhani ojo dikandhak-andhake, nggih? E. Oh? Nggih. He? Nggih. Jenengan nate ngandak ngandhake bojo tengene wong liya? Wong. E. Mah ra jujur, jenengan nate ngandak ngandhake bojo tengene wong liya? E. Terakhir kapan? Oh, sektas nih niki wau. <laughs> Perkara apa nah bapak-bapak ini kok gimana ya ngandang-ngandang ke buju ngandang pak buju ini salah kayak waning ngandani? nih orang jawab dong orang lanang lanang kalau yang ini ngomah lu sering nyeramai buju apa diceramai nyeramai tuh senaset buju ini tukang ceramah lek non jobo lep gue lebih pades menawi waktu kiai yang bisa nyeramai gue nyeramai diwik gue carane agur caranya piyeng jamaah tak ceramai rong jam kuat nah bujuku tak ceramai rong menit mingga tapi ngomong syukur diparingi contoh Eh, hey, teh nomor kali <SILENCIO> <Joyo. SILENCIO> yang suar kuali.